Sayyidina Aminah juga termasuk Wanita yang sangat cantik jelita Di saat itu Semua orang membanggakan semua mamanya kamu itu dijejerkan Sama Sayyidina Aminah Tentu seperti Mabaynas sama wasumur Sumur Ya, Sayyidina Abdullah Saking banyaknya wanita Yang seneng sama beliau Sayyidina Abdullah nikah di umur 18 tahun Bilal Muhammadul Rihim, Alhamdulillahubilah Muhammadin, Di sekian manusia dari zaman Nabi Allah Alaihi sampai orang yang paling ada yang Rasulullah Sallallahu Yang paling mulia itu Rasulullah Tidak ada orang yang paling tampan Yang paling solih Yang paling dermawan, Yang paling sayang banget Yang paling luar biasa melebihi Rasul. Seumamanya toh Nabiullah Yusuf alaihi salam Adalah orang yang tampan Saking tampannya nyampe setengah jaget Nabi Allah Yusuf itu Ganteng ini, separuh jaket Manusia itu paling ganteng. Separuh jaket Rasulullah lebih daripada itu Jangankan Rasulullah Ayahnya Sayyidina Abdullah Di saat beliau Masih hidup Umur beliau 15 tahun, 16 tahun Banyak wanita yang seneng banget banyak wanita yang berandai-andai menjadi istrinya. Hmm? Banyak wanita-wanita yang kepingin dinikah sama Abdullah saking gantengnya. Ada Nur, ada Cahaya yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa di organ tubuhnya Sayyidina Abdullah. Gak sedikit banyak wanita-wanita yang di saat Abdullah sedang berjalan. Kemudian wanita itu dekati Sayyidina Abdullah. Lalu wanita itu mengatakan, Wahai Abdullah, nikailah aku. Saking ganteng. Kalau kita-kita orang ini tampannya ini, Masya Allah, setitik kuku itu enggak ada. Sayyidina Abdullah itu saking itu, Masya Allah. Pada akhirnya Sayyidina Abdullah, saking banyaknya wanita yang seneng sama beliau, Sayyidina Abdullah nikah di umur 18 tahun. Semoga saja lelaki-lelaki di antara kita yang kaum lelaki berani nikah di 18 tahun, mendapatkan barokahnya Sayyidina Abdullah. Walaupun saya nikah tidak di diumur 18 tahun, namun pernikahanku sama persis dengan pernikahannya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah, yaitu pada bulan roja. Sayyidina Abdullah nikah dengan seorang putri cuantik jelita, putri dari seorang seorang yang sangat mulia, dari berkuturunan mulia bin mulia bin mulia. Sayyidatina Aminah R.A hmm? Di waktu itu nikah dengan Sayyidat, Sayyidina Abdullah Sayyidina Abdullah umur 18 tahun Nyampe-nyampe hmm? pernah suatu ketika Ada itu perempuan Saking senengnya sama Abdullah sementara Sayyidina Abdullah sudah nikah dengan Sayyidina Aminah perempuan itu mendatangi Sayyidina Abdullah wa Abdullah, walaupun engkau sudah miliknya Aminah woi Abdullah udahlah tolonglah aku serahkan organ tubuhku sama kamu Masya Allah ini seumpamanya kowe itu paling langsung buat tubuh cucunya yang ditawani Sayyidina Abdullah orangnya salih Ketampanannya, persis dengan ketampanan hatinya, ahlaknya yang luar biasa. Heh? Pengsampian baru lihat sama Agus Muhammad saja sudah tergila-gila. Masya Allah, ada orang gantengnya seperti ini. Ini putra Kyai Haji, Asyik al-alim al-almah Bajingani pun, Kiai Haji Mawardi Pengasuh bodoh pesantren Al-Azhar Al Santrinya banyak, Tanahnya searat-arat Kayak raya Bapaknya bapaknya, Tapi kusnya fakir Dulu Sayyidina Abdullah Nikah dengan Sayyidatina Aminah Pada bulan Rojat Makanya kalau kita kita tengok kelahiran Rasulullah, coba. Kalau Sayyidina Abdullah nikah pada bulan Rojab, berarti Rojab, Ruah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Tapi ini mana? recep Ruah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Sembilan bulan. Berarti nikahnya di tanggal-tanggal awal, bulan Rajab Rasulullah s.a.w. lahir Makanya jangan heran, kalau Rasulullah ini ketampanannya, mewarisi ketampanan Sayyidina Abdullah, kebaikannya mewarisi kebaikannya ibunya Sayyidatina Aminah, yang Sayyidatina Aminah juga termasuk wanita yang sangat cantik jelita di saat itu. Semua orang membanggakan semua. So Se kamu itu dijejerkan sama Sayyidatina Aminah, tentu seperti Mabeyna sama Wasumur. Sumur bir. Ini Sayyidina Abdullah, ini orang yang luar biasa. Pokoknya gak ada ambut-ambut Wajahnya yang sempurna, kulitnya yang... Halus tidak ada seluruh organ tubuhnya tidak ada bentek sama sekali, luar biasa, kuku-kukunya indah, tidak tidak seperti kukunya Sambian, kuku, kuku kebakkuen kuen, sikilnya jepapang jepapang, nah untuk bila semnotudin untuk mugi ngalor ngidul ngalor ngidul. giginya Syedina Abdullah rata, hidungnya mancung. Matanya luar biasa, sitip sidipnya luar biasa. Tidak ada seorang wanita yang diliriki sama Abdullah, kecuali langsung jatuh cinta. Banyak wanita-wanita menyodorkan dirinya Wei Abdullah, tolonglah Abdullah, saya di saya dikumpulin, kayak apa-apa, kamu nggak milik saya nggak apa-apa, tolonglah, tolonglah, aku dikumpulin. Masya Allah, ini kelasnya kelas kakap gantengnya. Saya saja belum pernah ada neng neng beb beb terusan ustadz tolonglah ustadz nggak ada nggak ada sama sekali belum pernah ha? belum pernah ha? so mamanya ada neng neng wa ke saya paling ustadz saya dapat kiriman kapan diberikan ke saya paling gitu nggak pernah ustadz hello nggak ada tapi sudah enam bulan